Apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti nyeri sendi yang tak kunjung sembuh? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan tiga bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang Anda derita. Bahan yang pertama adalah mahkota dewa. Dikutip dari Alodokter.com, mahkota dewa memiliki zat aktif seperti alkaloid. Saponin, polifenol, dan flavonoid yang diyakini bisa menjadi anti kanker, anti diabetik, anti radang, antifungal, dan antioksidan. Kemudian bahan yang kedua adalah lengkuas. Dikutip dari liputan6.com, lengkuas, satu porsi atau 64 gram lengkuas mengandung 2 gram serat makanan dan 45 kalori. Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa fitosemikal seperti betositosterol, quercetin, emodin, dan galangin. Manfaat lengkuas antara lain meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan luka bakar, dan menyuburkan rambut, lancarkan pencernaan, dan hilangkan mual meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi demam anti kanker dan anti HIV dan meningkatkan jumlah sperma dan bahan yang terakhir adalah jahe dikutip dari ayubandung.com jahe mengandung banyak senyawa bioaktif dan nutrisi yang bermanfaat untuk otak dan tubuh kita jahe mengandung gingerol dan cukup kuat untuk mengatasi penyakit jahe juga mengandung magnesium vitamin C, vitamin B6, fosfor, tembaga, besi, kalsium, dan seng dalam jumlah kecil. Manfaat jahe mulai mengobati berbagai bentuk mual, mengurangi rasa sakit dan nyeri otot, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kolesterol hingga meningkatkan fungsi otak. Lantas, bagaimana cara mengolah bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja! Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Reumalus Karoma merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu meredakan nyeri sendi. Reumalus Karoma terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Tak hanya itu, Reumalus Karomah juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR173-300271 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis dan sanitasi yang memadai sesuai standar produksi dari BPOM. Reumalus Karomah memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Kota Dewa sebesar 1.250 mg, Lengkuas sebesar 625 mg, dan Jahe sebesar 625 mg. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama, produk herbal minim efek samping.